Besannya anugerah-Mu ya Tuhan Memberikanku kelepasan Curahan darah-Mu menghidupkanku Dalamnya kasih-Mu Bapak Besannya kemurahan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 Karena kasihmu kau berikan ku. Shalom, kami dari Prophetic Sounds dan saya Vina Kami mengucap syukur atas terselesaikannya lagu kedua kami, Besarnya AnugerahMu. Lagu ini menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Atas anugerah-Nya yang terbesar yaitu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan kami berharap bisa memberkati banyak orang yang mendengarkannya dan bisa mengingatkan uh, tentang kematian Tuhan Yesus kayu salib Tuhan Yesus berkati